udah leg boleh tekan leg gak, om leg doang anjing ah kata bang Wede belum boleh cok cok kata bang bang kata bang Wede belum boleh cok nggak boleh kata om Wede co aduh nggak sengaja kepencet bos <laughs> kita bararkan lah anjay anjay ah nggak seger lah nih bro dan tolong jangan bilang bilang aja gratisan ini biji ya bilang aja gratisan cok jangan bilang gua ngepuy pokoknya yang bilang gua ngepuy gua muda anjay kena omelin gua cok apa ngapang? bang wede sudah berkata suruh oke in. ini baru cs gua, jangan bilang-bilang yang bilang bilang gua mut, anjay bener benerlah jangan perang tempat ini gua muda anjir nah iya begitu jangan maling-maling gua ya tuh deket objek ini, tuh hmm, lihat gua JP anjay nah gitu dibuwe bang abang mau nggak bang mau apa bro saya kembali kepalau tak kau balikin kepalaku mampus gue tidur di, di luar kata si bos si Heri cepu si Heri cepu woi itu musuhin tuh seri cok ngadu ngadu cok seri cok kuning gondong baby please nah ayo atuh brewok dipecut PA brewok tolong wok. walk walk wok. Wok sejuta gablet woi tolong atuh PA The king of Zeus nih brother <laughs> Mampus yang nyuruh goal in Menangis lu kawan Menangis lu sampai bawah kawan <laughs> P.A. ini Zeus Kenapa bimbin P.A. kenapa bimbin Lu juga katrok galbi enggak pernah lep konten aja deh konten eri gandeng eri gandeng RR jangan-jangan kibutu er lagi butuh er ini di kibap jauh ini kenapa lahir gua rusak weh gue ini saldo gua kenapa ya kok banyak gini ya boleh nabung dulu enggak sih ah ah ah ah ayolah ya, 30 mata gua sahur dakit lah ya 30 mata gua coy ya. Tor coba kalau lagi woi ada si Arai, welcome welcome rai thank you Arai udah merapat rai gimana kabar lu siapa rai masih kerja apa lu udah, udah santai lu rai bui ulang anjing, lu aja yang ngebui ngapain nyuruh nyuruh gua hahaha <laughs> emang lu siapa? hahaha <laughs> orang udah jb wih oke okay. bubus dipecut atuh geblek sayang jambrong woi woi Woi, woi jambrong! Wah benar-benar si jambrong, orangnya itu anjir. Wirit, woi ulang, siri juga disapa sapa kan berisik, berisik lu sama sana bea dulu di wc ya, cok suruh bea aja itu ikutin disuruhin. Udah aku gebrek benar sini si do. Eh di di di di ini, ini kenapa woi? sakit hati kali lihatnya kan huh? the king of Zeus my brother disuruh main Zeus aduh aduh aduh aduh aduh babi weh layar gua rusak weh layar gua rusak weh weh layar gua rusak, rusak. <laughs> tersetan setan boleh boleh boleh ntar boleh boleh gue pelanjut weh pasukanku bigang ini kenapa ini cok nalduk gua cok Cok, cok, coba lihat saldo gua ini, cok. Woi, oh, ini gua mau foto dululah cekrek biar kayak daun gitu kalau komen foto cekrek, cekrek. <laughs> biar kayak daun gitu foto-foto. <laughs> Woi, pemangsa Jaya, welcome, welcome. Welcome, cok, welcome, cok. Buru dikit. <coughs> apa, cok? Buru apa? Ah, nah nah nah, nah bawel lu semua. Ini kalau nggak JP enggak gua mau. Ini udah gua bunyi ya. habis nih gua tabung nggak mau tahu gua menang kalah gua tabung ya anjing ya. Agak mau tahu gua, cok. nggak usah ngomong luher cuci muka dulu sana pakai oli bekas baru ngomong. Puset pakai oli bekas. ganas amat. karena amat, cok. Pakai oli bekas, cok. Direktor, boleh boleh boleh boleh. 94 juta 4 juta bayarin pinjol gua. B. Lu kenapa? pinjol mau usah dibayar, Bang? Gua aja nggak pernah bayar pinjol, ngapain lu bayar pinjol? Gua usah dibayar itu pinjol. Gua usah dibayar, Bang ya. Oh, oh, oh, nice. Uh. Attack atau petirnya Papi Zeus. Tambahin atau kali 50k. Okay. Lu semua pasti ngira gua bakal kalah gitu agak teman-teman. 50 gua goblok. Ai, astaga, coy. 50 gua, woi parah para benar, coy. 50 gua lewat gitu, Bang, lor Hai, anjing, anjing lah Kok gak bener benar ini? Kok nggak benar, Cok. Ini si co? Bu uh, Dua loh. Itu seri pinjong minggu kasihan dikejar-kejar pinjol. Biarin kalau seri, co kalau malu gue ngantar dia tepat dekolektornya di kolektornya, Cok. Biar diambil aja itu anak. Wah, anjing amat dong ini. Enggak ah, tahi lah. Aduh. Bahaya, Cok. Balikin ke 10 aja kek 20 lah 20 lah Oh, tolong atuh 10, 10 Yuk, shoot yuk 10 Ayo masuk Arah Mangkok Talut Besok co salahnya Coba buat tamu Nggak boleh banget Misi numpang lewat 50 Lu jangan-jangan jadi jangan, jangan, warai Tenang bener loh Itu dimana rai Gak santai apa belum Gue ikut di dangdut Baliknya 5 juta doang Nah, pecut atuh, papi. Papi, papi ganteng. Tap. Ayo aduh kurang saat itu. Jangan, jangan pasuk Jangan pasuk, gak mau buih tiga puluh jutaan lu aja yang lah, Nyuruh-nyuruh baik dari tadi. Nyuruh baik itu sini dari tadi lur Nah, biru-biru-biru. Eh, si. Gak apa-apa Balik setengahnya lho, balik setengahnya. entar cok.